Hahaha, siapa ya yang opening? Siapa siapa nih siapa siapa siapa siapa siapa nih? siapa siapa siapa siapa nih? Galang, galang, galang. Owner, aku dulu siapa Oke, oke, oke. Ya, ayo. ya, siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa siapa Halo guys, Balik lagi sama aku Atanasius Excel. Ya dan kali ini aku bakalan bermain betor sama teman-temanku, tapi kali ini aku bakalan membuat seri survival sama teman-temanku juga yang di, di-discord kan ada teman baru dan juga ada teman uh, lama itu oke okay, perkenalkan nama aku Atanasius XL ya yeah. nama YouTube-ku juga Atanasius Excel. oke okay. lanjut lanjut eh muter Halo guys tapi di sini bukan-bukan <laughs> Halo guys uh, saya Alfie jadi kita bakalan main series terbaru ya di aku SMP bersama orang yang tidak dikenal kecuali yaitu udah lama itu ini sudah lama bertemu okay. jadi nama saya Alfie ya nama youtube Youtubenya alvinr dan ya, ya. saya membuat konten yang rada-rada absurd Yo, ya rada-rada ya, yuk ya. lanjut saya brofoy saya cepetan. Oke. Aku di Kamu siapa? Oke, lanjut lanjut lanjut Yuk yuk yuk. yuk.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 jadi, di sini aku adalah pemilik Aqua SMP ini. Uh, untuk rules kalian bisa baca sendiri di Discord, tetapi di Discord belum aku tambahin rules -nya. Jadi, kali ini tidak ada rules. Oke, okay. oke, okay. ya? uh, <tuh> <disposable>. nah, boleh ya? Ekstrem, nah, habis itu, di sana itu ada list member Aqua. Kalian terkejut ngelihat creeper dong. Terkejut ngelihat kill. Terkejut ngelihat creeper. Woi, kita kita nggak tahu uh, teman-teman yang lain itu teman-teman yang lain pada kemana mana kan. Yang penting kita di sini udah iya. perkenalan dan udah saling kenal gitu. Nantinya bakalan ada role play yang akan dibuat oleh si uh, siapa namanya? Rangga Ayo, mungkin. Rangga siapa? bisa buat role play nanti. Si ya, anak tolol, mungkin sama si uh, temennya temennya Galang yang namanya siapa Lang? Oh, itu mantan mending oh, Lang di sana ya. Nana. Adierno, no please, no. <laughs> no. Oke, okay. di sini kita langsung aja pindah ke void. Akan ke satu rumah kalian bisa satu voice dan kalau misalnya mau single player kalian bisa keluar voice oke okay? oh yaudah iya. oke okay. sudah jelas ya sampai situ kita langsung mulai survival aja terserah mau dimana buatnya juga dimana terserah tapi jangan di didepet smart banget eh, pros. Eh.